Halo, Allah, Luur Oh, tiga nama rada bener. Bakal bener, Ada Karena kena oh, oh. Kencang, <laughs> Allah, Allah, cuma ngelawan, kita ngelawan, oh. Allah, ayo perlawanan, leur, sayurnya minyakan, kange kapaketu, nah, yo kapaketu, salam salam Gunholak, kange kang Jae, kang Eja teras kangek reng-rengan ane noe reng-rengan gawir sekuat sidareng-reng Garut teh salam-salam mamomin besi tebus loh <inaudible> <tik> uh loh tiga nama ada bener, bakal bener yang ya, ya? oh, ngomongin, ada ah, tiga lembar oh atau mau ada kah solok di luhur, atas secat. anak terus ngamen, ngarokok, Iya, YouTube. kan nih, masih. salok baik di pangkrena sudah berada agung juga aduh kesepanangan karena liang sok diberi olahraga loh sih, apa ini? guys. bahaya ya bahaya bahaya. lelang agung dari mudah mudahan itu sama sarang liang nah, oh, oh, Rupain amat ah, di bobok, uh, uh. di papak, deh. Di... Kadangnya iya karena bat ini. Iya guys, ada liang kondaksian kecil, eh liang barangkal Satu oh, iya. Di bobok Mana terus kacabak Atau belum? Bangin, Uy. atau terus eh ya. oh, kalau ke sisi atau oh, ke sisi kalau ke oh, sisi kalau oh terus mau berianunya kalau lemnya di apeng lebar si angkot bayong bong nojo narik Adi yeu mamin. Maronta. Iya Ada Alhamdulillah, nah. guys, babon. alah Allah, ya maklari. Yeah. Salam, salam, kawan. nah. Mang aweng ya, yeah. wadang, ah. mang papang, maupai karena barang. <laughs> Allah, rupain ama ayah. Kang Eja, ya. Kang Jai, kang e saha sehat deh. Ya. nya yang mengaminta kameramen. Kang Yadi, kang Yadi. Apirman, Firman, Ari, ya. Bahkanlah mesonne. Nah. Ke ah, kahatur, eh kesadayan lah.